Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara menggunakan YouTube Premium secara gratis Ada beberapa keuntungan ketika kita berlangganan YouTube Premium Di antaranya bisa menonton video YouTube tanpa iklan Kemudian selain itu, kita juga bisa menonton video YouTube pada background Jadi tanpa perlu membuka YouTube, kita bisa menikmati audionya sepuasnya Dan masih ada lagi beberapa kelebihan lainnya ya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 Ya untuk contoh di sini saya pilih yang perorangan 59 59000 per bulan kemudian pilih konfirmasi kemudian untuk metode pembayarannya bisa kita pilih ya di sini saya pilih saja penagihan menggunakan Telkomsel ya atau pulsa kemudian pilih aktifkan kemudian setelah itu konfirmasi untuk detail penagihannya di sini kita pilih saja simpan oke di sini akan ditampilkan untuk langganan detail ya uji coba gratis selama 30 hari dan untuk pemotongan pulsa akan dilakukan 14 Oktober 2022. Kemudian untuk konfirmasi kita pilih langganan. Berikutnya masukkan untuk password dari akun Google kita yang ada di HP ini. Jika sudah kemudian verifikasi. Oke, kemudian jika ada pilihan ini tinggal kita pilih saja salah satu ya. Ya, sudah berhasil. Kemudian sekarang kita cek biasanya akan didapatkan email tanda terima dari Google Play Store. Dan sekarang kita coba untuk buka YouTube-nya. Nah, seperti inilah untuk tampilan dari YouTube Premium ya. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan YouTube yang biasa, tetapi hanya saja nggak ada iklan. Kita coba salah satu. Oke, nggak ada iklan ya. Kemudian untuk video ini bisa diputar atau dijalankan pada background. Ketika kita keluar, maka untuk video otomatis akan ditampilkan di sini ya.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 Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menikmati atau menggunakan YouTube Premium secara gratis. Dan semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.